Hai semua Hari ini Aku dan temanku Mika Akan melakukan photoshoot Untuk online shop dasarnya. Secara pribadi, aku sangat terkesan dengan temanku yang satu ini. Seorang wanita tangguh yang selalu tidak kehilangan akal untuk melakukan hal-hal baru dalam hidupnya. Sepanjang usia, kita dilatih untuk melakukan hal-hal yang baru seperti mengendarai mobil, memiliki anak, memakai aplikasi baru di handphone kita, dan masih banyak lainnya. Semakin bertambah usia, semakin banyak juga kita memiliki kesempatan untuk bisa mengeksplor diri dan melihat kesempatan-kesempatan yang menghampiri hidup kita. Selama kita masih hidup, kita memiliki harapan untuk masa depan. Tidak peduli keadaan kita, kasih karunia Tuhan berlimpah kepada setiap kita. Dia menciptakan kita untuk menjalani hidup sepenuhnya. Dia tidak membatasi kita untuk memenuhi setiap potensi diri kita. Aku masih ingat, ketika aku mulai menyukai fotografi dan videografi sejak masih berusia 16 tahun. Itulah sebabnya aku memilih jurusan kuliah yang berhubungan dengan kesukaanku itu. Tetapi dengan bergulirnya waktu, aku melupakan impianku. Ditenggelamkan oleh kesibukan dan pekerjaan setelah aku lulus dari bangku kuliah. Hingga beberapa tahun yang lalu, aku diberi kesempatan untuk membuat sebuah film pendek pertamaku. Setelah itu, sebuah free project untuk membuat video pre-wedding salah satu teman gerejaku membuka pintu kesempatan bagiku. Alhasil, beberapa waktu yang lalu, ada dua atau tiga project wedding foto yang ditawarkan kepadaku and voila, disinilah aku dengan photoshoot Francisca Duster check out instagramnya ya Tuhan telah mempercayakan segala potensi dan talenta dalam hidup kita tantangan kita yang paling sering adalah takut mencoba hal baru hingga melumpuhkan potensi dalam diri kita dan hal ini bisa mencegah kita untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita hingga membatasi tujuan hidup kita itu akan membunuh mimpimu dan menghalangi kesuksesanmu masih ingat cerita perumpamaan tentang talenta yang ada di Matius 24 ayat 14 sampai 30 Inilah prinsip itu. Apapun yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup kita, pergunakanlah dengan baik. Maka Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi. Jika Tuhan memberikan waktu, gunakan dengan baik. Jika Tuhan mempercayakan kekayaan, gunakan dengan baik. Jika Tuhan memberikan pekerjaan, lakukan dengan baik. Jika Tuhan memberikan talenta, gunakan dengan baik. Dengan cara apa? Meningkatkan kapasitas, yaitu mengupgrade dirimu. Dengan membuka diri untuk mau belajar hal baru, kamu sudah lebih siap untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Ya, akan ada kekecewaan. Ya, ekspektasi kita mungkin gagal. Ya, keadaan bisa berubah. Tetapi, selama kamu mau belajar terus, kamu pun membiasakan diri untuk menghadapi tantangan apapun. Biasanya rasa nyamanlah yang sering kali menghalangi kita untuk mengupgrade diri kita. Namun ingat, kamu tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan dengan tetap menjadi diri kamu. Kita harus belajar mengadaptasi perubahan yang terjadi, dan mau tidak mau kita harus merubah cara kita berpikir cara kita bertindak, cara kita melihat diri kita sendiri. Ini bukan tentang memenangkan sesuatu atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan memanggil kita ke standar hidup yang lebih baik karena memang itu adalah pekerjaannya di dalam kita. Sederhananya, ketika Tuhan memberikan kita keinginan dan semangat untuk bertumbuh, berubah, dan mengejar impian kita, tidak ada keraguan Tuhan akan terus memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk mengupgrade diri kita. Dan dari titik itu, kita bisa mengupgrade hidup kita, skill kita, dan kepercayaan diri kita yang membantu kita untuk melihat hidup yang lebih baik. spirit help me reach the end When I fall to